Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Kita lihat bersahabat ya Tentunya keseruan idola kesayangan kita saat holiday di Bali hari ini Masya Allah ini momen saat BBL lagi main Air bareng dengan Papa ya, Masya Allah. Dengan Papa Bunda, BBL diajakin foto malah takut air nih persahabatan Masya Allah, ini lucu banget. Minta gendong sama Papa Bi, Masya Allah. Akhirnya digendong dong sama Papa Bilar. Dan akhirnya mereka foto bareng, Masya Allah. Ini cute banget ya. Mudah-mudahan keluarga Leslar ini selalu bahagia. Kita pun yang melihatnya ikutan bahagia, Masya Allah doa terbaik selalu diberikan untuk Leslar family kita lihat juga persahabat, ya banyak komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Purwanti Hidayah mengatakan abang, kaosnya kapelan dong sama papa, masya Allah <laughs> ini cute banget persahabat ada juga tanggapan lain dari akun instagram umial902 mengatakan, masya Allah Alhamdulillah, Leslar itu selalu bahagia, amin doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat Joengen Wulfir ini foto cute yang tentunya membuat kita bahagia banget nih hari ini. Masya Allah. Cidukan vitamin yang sangat sangat membahagiakan Bu. Bunda lesti peluk erat Papa Bilar saat naik jet ski berdua. Masya Allah. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa banget ya Untuk kita semuanya Serasa dunia milik berdua banget nih Masya Allah Pokoknya doa terbaik selalu kita berikan Kita lihat juga persahabat kalimat caption Yang dituliskan oleh Bu Fir Masya Allah nganu'aw slide kedua Abang El makin pinter aja Udah bisa nyebut bunda Pinternya anak soleh kasep Sehat-sehat lesser family Amin Kita lihat persahabat dia slide kedua Masya Allah ternyata BBL ini emang Pinter banget, sudah bisa menyebut bunda, ini keren banget, apalagi persahabat BBL El diasuh oleh orang lain, tidak rewel, tidak nangis, id id idaman banget ya. BBL emang anak yang hebat, Bang El mau minum susu dulu tuh, memirsa katanya Masya Allah, Abang Fatih emang anaknya kalem banget Masya Allah, pokoknya hari ini happy banget. Banyak kejutan, banyak vitamin yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Have fun untuk lesser Family. Semoga selalu bahagia untuk idola kesayangan kita. Dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Divo TV yang akan selalu memberikan kabar menarik dan kabar terbaru dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.